Ya teman-teman, ini merupakan salah satu dari tanaman hias saya yang berjenis Epipemnum dan memiliki nama latin Ampliostigma variegata atau biasa kita kenal dengan Fotos Amplifolia variegata atau biasa kita kenal juga dengan sebutan Raphidophora Ampliostigma variegata. Dengan bentuk simpel namun elegan ditambah dengan mewahnya varigata, mungkin tanaman ini cocok untuk menjadi hiasan dalam rumah ya teman-teman. Gimana menurut kalian teman-teman? komen -teman? di bawah ya.